Mohon izin Bapak-bapak. 1 20 silakan ke meja pendaftaran. Ibu sekretaris. Nomor antrian yang pemeriksaan kesehatan sampai 20 silakan ke meja pendaftaran. Mohon izin untuk menyampaikan sedikit tentang aplikasi Sigdan. Jadi aplikasi Sigar mungkin Bapak Ibu sudah uh, me, apa, sudah kenal sama aplikasi Sigar ya karena kemarin kan sudah saya kasih di uh, di grup uh, ada saya kasih cara-cara uh, dan apanya melalui uh, apa namanya video. Nah, jadi hari ini karena bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional, jadi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Bersama-sama dengan seluruh di seluruh Indonesia Melaksanakan me, kegiatan pengukuran Kebugaran jasmani Melalui aplikasi SIGAR Ini sedang jum uh, Dengan Kementerian Kesehatan ya Bapak Ibu Jadi setelah saya menjelaskan ini Ada sebagian dari Bapak Ibu Yang telah dipilih 10 orang Kegiatan kami ya Sudah dipilih ya Pak Oke okay baik uh, untuk uh, aplis, aplikasi Sipgar adalah sistem informasi pengukuran kebugaran jadi fungsi dari aplikasi Sipgar adalah untuk uh, mengukur kebugaran jasmani uh, kita secara mandiri melalui aplikasi ini uh, di, melalui apa oh, HP Android yang didownload dulu aplikasinya nanti kelihatan kalau misalnya uh, melalui aplikasi ini kelihatan bahwa kebugaran kita apa baik cukup atau kurang terus uh, kebugaran adalah jadi bapak ibu um, ingin mengetahui dululah lah kebugaran jasmani itu apa kebugaran jasmani adalah kemampuan ibu, untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan penuh energi. Dan setelah melakukan kegiatan tersebut, masih memiliki semangat dan tenaga cadangan untuk menikmati waktu senggang Dan siap melakukan kegiatan-kegiatan yang mendadak atau tidak terduga Itu uh, maksud dari kebugaran jasmani Terus manfaat dari kebugaran jasmani adalah Yaitu meningkatkan daya tahan tubuh baik terhadap penyakit dan termasuk uh, uh, Meningkatkan imun tubuh, kemudian meningkatkan kapasitas dan paru, meningkatkan kelenturan dan kekuatan otot, menurunkan resiko penyakit akurat seperti uh, jantung, diabetes, dan hipertensi dan lain, lain, kemudian mengendalikan dan mengurangi kecemasan, meningkatkan produktivitas kerja. Jadi untuk meningkatkan kebugaran kita, Bapak Ibu, kita harus melakukan aktivitas fisik minimal dalam seminggu adalah tiga kali. Tiga kali melakukan senam atau jogging atau lari. Gitu ya Bapak Ibu. Terus ini saya ingin me memberi apa? Cara-cara menggunakan aplikasi Sipgar Bapak Ibu. Kita buka Google Play Store dulu Kemudian cari dengan kata kunci Sipgar Dan lakukan install Di HP Android Kalau HP iPhone Sementara masih belum bisa ya Untuk meng meng download aplikasi ini Kalau HP iPhone Jadi sementara masih uh, Menggunakan HP Android Kemudian setelah Aplikasi sigar sudah diinstal. Uh, ikuti cara-cara tahapan tahapannya di situ, sampai akhirnya menemukan login. Kemudian setelah klik login, uh, disitu nanti diminta email dan passwordnya. Setelah itu masukkan email dan password, kemudian Registrasi Di registrasi itu nanti kelihatan uh, Ada tipe pesertanya. Jadi uh, Ibu-ibu, bapak-bapak Bisa menentukan Masuk di uh, yang mana, bisa umum Kalau ya umum ya Kemudian untuk ASN, ASN tersendiri Untuk calon jemaah haji tersendiri juga Kemudian isi kelengkapan kelengkapannya yang tahapan tahapan itu langsung aja klik next next sampai terakhir ada save. Diklik save kemudian setelah itu berhasil registrasi kan? E, lihat di email kita e, untuk e, ada diberi notifikasi email dan password untuk masuk ke dalam aplikasi Sigar tadi. Nah. Setelah itu keluar Kita buka lagi aplikasi segar Masukkan email dan password yang sudah diberi Di email kita tadi Setelah itu pertanyaan di situ langsung dijawab saja semuanya ada e, nama dan segala tinggi badan beratnya e, dimasukkan data-datanya di situ kemudian tes kebugaran nomor 20 sampai nomor 40 di pemeriksaan kesehatan itu deh. Kemudian ada pertanyaan di partinya. Pertanyaan-pertanyaan itu sementara sebelum kita melaksanakan tes Semoga Semua di oh, conteng atau di klik yang tidak tidak semua ya. Tidak. semua Yang di partinya. Nah, setelah itu baru kelihatan nanti, nanti gambar Oh pada terlihat. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan lupa eh oh, syaratnya harus paket oh, oh paket data gitu. Jadi nggak bisa memakai WiFi ya. Jadi harus ada paket data di dalam oh, HPnya Kemudian SN harus aktifkan untuk supaya kalau tidak GPS-nya tidak diaktifkan Nanti uh, Tidak terbaca Bapak-Ibu uh, Kilometernya Jadi uh, GPS harus di Sampai, setelah mencapai, mencapai 1,6 km di, Terlihat di uh, HP kita tadi Kilometernya maka secara otomatis uh, Berhenti Secara otomatis uh, Yang kilometernya tadi berhenti Dan disitu langsung terlihat kebugaran kita Apa baik Cukup atau kurang dari saya, kalau masih ada yang belum paham bisa menanyakan ke kami ya tim dari Dinas Kesehatan di sebelah sini, nanti kami akan masakan langsung ukuran kedugaan secara live dengan Kementerian Kesehatan oh ya, sebelumnya kalian Bapak Ibu kalau Uh, dari saya sekian semoga uh, kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua dan kita semua dalam keadaan sehat wal uh, Salam sehat, bugar, berkreasi.